serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini Ada sebuah kabar spesial banget di persahabat ya dari Yuli underscore Leslar 019 ini luar biasa mengunggah sebuah postingan foto Lamborghini Mobil milik Leslie dan Rizky Pilar. Ini mobil mewah yang dimiliki oleh idola kita persahabat ya warna orange Sudah menjadi hak milik seorang Rizky Pilar dan Leslie Kecara Masya Allah Alhamdulillah, rezeki anak soleh dan solehah persyaratnya mudah-mudahan selalu berkah dan selalu lancar. Amin. Ada kalimat yang juga dituliskan oleh akun Media Bantengnya Lesti Kejora Rizki Bilar bukan main. Wow, alhamdulillah, rezeki anak baik. Berkah sayangku, amin. Masya Allah, banget ya. Dan kita lihat di kolom komentar. Banyak tanggapan, banyak dibajaki respon yang sangat luar biasa, yakni dari akun Instagram, maulah Anuskor Muhid mengatakan dalam kolom komentar, Alhamdulillah, semoga makin deras rezeki keluarga kakak ini juga biar yang lain termotivasi bisa punya mobil ini juga, hehe, hitung-hitung biar mereka semua kerja kerasnya lebih kayak kakak bilar katanya tuh, Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya. Di sini ada yang uh, bertanya di persabatia ya, soal harga dari akun seni Askar 883 Berapaannya kira-kira mau beli aku haha dalam mimpi katanya tuh ya dan ada jawaban komentar dari akun Azir Niza. Awalnya kan bermimpi dulu, Kak. Siapa tahu diijabah oleh Allah, kita pun nggak tahu kapan rezeki itu datang. Bismillah aja, Kak. Amin. Selawatin aja dulu bersahabat, ya. Mudah-mudahan kita juga semua bisa memiliki mobil seperti hal yang dimiliki oleh seorang Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Selanjutnya, ada unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari Lukman Octavia dan Scott M.C. Ya. Bapak Lukman ini adalah MC dari acara Akikah Anak Pertama Kak Marcin dan Alishaki Persahabat Yang memposting foto bersama Lesti dan Bilar Wah, Masya Allah bangga Persahabat ya Ada tentunya doa yang sangat tulus diucapkan disampaikan oleh Bapak Lukman Doa terbaik untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar Gelis Lesti Kejora sing lungsur langsar, lancar segala rupina ya bager. amin Wow, Masya Allah banget ya. doa tulus, doa baik selalu diberikan dari orang-orang yang sangat luar biasa Yang selalu tulus juga mencintai idola kesayangan kita Hingga banyak tanggapan komentar yang sangat positif dari para fans Yakni dari akun Rosita Milano Mengatakan, suka banget lihat kebersamaan Kang Lukman sama Leslar Masya Allah banget ya, dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram. Mufrod underscore MABN mengatakan dalam kolom komentar, Masya Allah, tabarakallah, amin. Luar biasa, bro, sahabat, ya, mudah-mudahan doa baik, diijabah terkabul, kita selalu support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga, bersama ya, ada sebuah pertanyaan di IGS-nya. Tentunya, virus Leslar, Bu Phil, persahabat, ini mengunggah sebuah postingan kalimat pertanyaan. Bu Paul, Mas Gongli kenapa keluar? Wah, wow, pers ada yang bertanya, Mas Gongli dikabarkan rumornya keluar dari tim Leslar Entertainment. Dan kita lihat ada jawaban langsung dari Bu Fir Ini menjawab Gongli nggak keluar, dia masih di Leslar Entertainment. Doain ya anaknya Gongli biar lekas sembuh, doain juga Leslar dan tim Leslar Entertainment sehat semuanya. Amin. Kita juga mendapatkan kabar bahwa Anut Mas Gongli sedang sakit persahabatnya. Yuk doakan mudah-mudahan anak Mas Gongli ini diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tentu kita juga mendapatkan jawaban dari Bu Fir bahwa Mas Gongli itu tidak keluar masih di Leslar Entertainment. Kabar berikutnya juga persahabat ya jangan sampai lupa siang ini, tinggal nunggu beberapa jam aja persahabat ya kita menyaksikan cinta Abadi nih Persahabat ya episode kali ini seru banget. Awal jalan ke Bandung aja ini kita dibuat ngakak oleh kelakuan pub dance dan kakak Bilar Pub dance ini yang akan membawa mobil nih persahabat ya ke Bandung dan kakak Bilar itu kaget saat yang nyopirnya itu pub dance ayah sendiri Pak Sahabat. ya cute banget, pokoknya jangan sampai ketinggalan, ah. jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan karya terbaik dari Leslar Entertainment dalam acara cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku jam 1 siang hari ini hari minggu persahabat ya info ini juga kita dapatkan langsung resmi dari Pak Otis Jerry yang menyampaikan sebuah kalimat info lewat ketsen dituliskan Cinta abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku. Minggu, 5 Desember 2021 jam 13 13.00 waktu Indonesia Barat. Hingga dukungan selalu banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai Leslar. Salah satunya dari akun oh tinju mengatakan, "Gas, CARL. Manfaat nih gue soalnya lagi bahagia terharu campur aduk kayak gaduh-gaduh Dah, do semangat banget ya. Selalu saja ingin" Tentunya menonton Idola kesayangan kita dalam acara cinta Abadi Leslar support mudah-mudahan Ratingnya kali ini bisa naik persahabat ya Dan selanjutnya kita lihat juga Persahabat tersebut sebuah unggahan Masih di akun Bovir ini menginfokan Bahwa vlog di channel YouTube-nya Ciki Citer Reski Kolaborasi bersama idola kesayangan Kita Lesti dan Rizki Bilar ini sudah masuk di 31 Trending Wow, Masya Allah banget persahabat ya Suatu kebanggaan nih untuk kita semua Sudah 31 Trending, baru pertama kali ketemu Ciki Oles diungkapkan soal ini Itu judulnya persahabat ya, Sudah masuk Trending 31 Yuk kita gaskan. kan Masya Allah banget yang Mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap solid mendukung Yang terbaik untuk idola kita Ada kalimat kesan juga yang sangat luar biasa Dituliskan oleh Bu Fir Masya Allah, udah trending 31 1 Les Less Lover samain YouTube-nya, adem banget lihat dua kapal ini. Papa Bilar emang smart ya, dia selain tampan, dia juga humoris manis. Ah pokoknya paket komplit banget ya, idola kita. Mudah-mudahan kita juga disehatkan semuanya, Amin. Dan selanjutnya kita lihat juga bersyebat ya ada info yang sangat penting ya, untuk kita semua. Ini info langsung dari HIP 500 Yang mana ada kabar bahwa Rizky pilar ini masuk nominasi artis pria paling nge-HIP Wow, satu kebanggaan banget persahabat ya Tentu kakak Bilar ini saingannya ada Rembayang dan ada Arya Saloka Yuk kita buktikan Kita dukung yang terbaik Ini wajib banget kita dukung persahabat ya Dan kita lihat nih cara untuk... Mom voting? idola kesengan kita, perhatikan di sini, ada sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh akun HIP 500. Dukung Rizky Bilar menjadi artis pria paling nge-hip di hashtag HIP Award 2021 dan dapatkan kesempatan memenangkan iPhone 13 untuk satu pemenang dan saldo GoPay total. 3 juta rupiah untuk 30 pemenang dengan cara yang pertama persahabatnya perhatikan follow akun hip 500 persahabat ya dan yang kedua like postingan ini yang ketiga tulis komentar unik atau lucu dan menarik tentang Rizky Bilar sebanyak-banyaknya yang keempat share postingan ini ke Instagram story yang kelima, periode voting berlangsung hingga 31 Desember 2021 pukul 00.00 .00 WIB. Yang keenam, pemenang HIP Award 2021 dan iPhone 13 akan diumumkan pada 31 Desember 2021 pukul 14.00 WIB di Instagram feed at HIP500. Dan yang ketujuh, pemenang saldo GoPay akan diumumkan. Pada 12.19.26 Desember 2021 pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat di Instagram feed hip500 Dan yang ke-8, pemilihan pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat Dan yang ke-9, para yang terakhir Baik pemenang saldo topeng maupun iPhone 13 akan di-DM oleh pihak at hip500 Catatan Pemenang hashtag HIP Award 2021 dipilih berdasarkan jumlah like dan komentar. Tuh persahabat ya, perhatikan dan simak baik-baik. Pemenang itu akan dipilih berdasarkan jumlah like dan komentar. Pemenang hadiah dipilih berdasarkan komentar terbaik. Yuk kita buktikan keempatan kita dan kita wajib untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kisayangan kita.